Polisi meringkus seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya di desa Lipat Kain Selatan, Kampar Riau Iwe tak berkutik saat ditemukan 11 paket sabu-sabu siap edar seberat 3 gram Tersangka diringkus polisi menyusul laporan dari masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di desa tersebut Didampingi perangkat desa setempat, polisi menggeledah rumah tersangka. Selain menyita sabu-sabu, polisi juga menemukan satu timbangan untuk transaksi. Yang kami ungkap uh, mengenai peredaran gelap narkotika yaitu kami berhasil mengamankan satu orang laki-laki dengan tempat kejadian perkara di kebundurian Kecamatan Sudong, yang mana kami berhasil mengamankan. Uh, seorang laki-laki dengan 11 paket narkotika yang diduga jenis sabuk. Kemudian di TKP juga kami berhasil mengamankan timbangan digital milik Tersangka. Tersangka dikenai pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.